Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falamudillalah Ashhadu an la ilaha illallahuhu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina aman haqqa tuqatih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 يشلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فينقطع الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأ وكل بداية ضلاله وكل ضلالة في النار Maashiralekhwawalaakhwat Rahimaniwarahimakumullah. Jejak-jejak kehidupan itu selalu tercatat, baik maupun buruk. Yang mengukir kebaikan di tengah manusia akan tercatat dan yang menorehkan keburukan juga akan tercatat dan itu sebuah ketentuan di dalam kehidupan Allah telah tetapkan Allah berfirman inna nahnu nuhyil mauta وَنَكْتُبُ مَا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ Sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kami yang mencatat segala hal yang mereka kedepankan Baik dan buruk Dan kami juga akan mencatat Jejak-jejak mereka Dan segala sesuatu Kami telah tuliskan Di dalam Imam Mubin Maksudnya di Lauhul Mahfud Maka segala sesuatu itu akan dicatat. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, bumi nanti akan bercerita pada hari kiamat. Yawma din akhbaraha. Pada hari kiamat itu, bumi akan berbicara tentang berita-berita. Yang berada di atasnya. Karena itulah seorang hamba harus selalu mengetahui bahwa dirinya itu adalah salah satu pelaku suatu kehidupan yang dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sisa kita sendiri mau menorehkan apa di situ catatan baik atau buruk mengukir sejarah sejarah apa sejarah yang dikenang kebaikannya atau sejarah yang selalu dirasakan kepedihannya tergantung pada setiap orang. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Jarir bin Abdullah riwayat Muslim, datang juga dari hadis Abu Hurairah, "Kata beliau, 'Man sananna fil Islami sunnatan hasanah" فَلَهُ أَجْرُهَا Siapa yang memberi sebuah contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka untuk dia pahalanya. Dan pahala orang yang mengerjakannya, orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dan siapa yang memberi contoh wamansana fil Islami sunnatan syi'ah memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang buruk maka dia akan falihi wizaruhah dia akan menanggung dosanya wizaruman amilabihah dan dosa orang yang mengamalkannya mengikutinya wala yankusu min awzarihim shay' fa itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali wala yahmilun azqalahum ma azqal ladina wala yahmilun azqalahum yaumil qiyamah wa azqal ladina adallahum bidairi ilm ala sa'a kano yahkumun Sungguh mereka akan menanggung dosa-dosa mereka Dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu Maka seorang itu di dalam kehidupannya dia memberi contoh Meninggalkan jejak Tergantung jejak apa yang dia tinggalkan Jejak baik diikuti oleh manusia dalam kebaikan Atau di jejak buruk diikuti oleh orang-orang dalam keburukan kalau jejak baik ada yang mengikutinya, ada yang mencontohnya nah ini mengukir sejarah baik untuk dirinya sendiri mengalir untuknya pahala selama apa yang dia contohkan masih dilakukan oleh orang-orang sebagaimana sebaliknya kalau dia memberi jejak yang buruk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 dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Bahwa Nabi wasallam bersabda Tidak ada seorang pun yang membunuh Kecuali anak Adam yang pertama Itu juga dapat bagian dari dosanya Menanggung bagian dari dosanya Jadi Kalau ada yang membunuh Datang lagi membunuh Membunuh, membunuh, membunuh semua yang membunuh ini dosanya ditanggung juga oleh anak Adam yang pertama. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Beda, si pembunuh yang datang setelahnya itu mencatat dosa untuk dirinya sendiri, tapi... Anak Adam yang pertama, dia bukan mencatat dosa untuk dirinya sendiri saja, tapi juga menanggung dosa-dosa orang yang membunuh setelahnya. Perbedaannya hanya di dalam masalah siapa yang memberi panutan di dalam hal itu. Iya. Keraja itu harus kita kepikirkan dari kehidupan itu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kepada kita semua taufik, diberi kemudahan, belajar agama di usia masih muda. Itu nikmat dan karunia dari Allah. Sisa bagaimana? Seorang itu memanfaatkan umurnya. Seorang itu memanfaatkan umurnya. Maka segala yang dia lakukan dengan contoh yang baik, dia akan indah juga pada hal itu. Namun tidak mau pasti ada pertanggungjawabannya hari kiamat kami akan memanggil setiap golongan dengan pemimpinnya masing-masing dengan orang yang menjadi panutan dipanggil semuanya ada pertanggungjawaban. semua malanya dicatat wa wudhi al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yakuluna ya waylatana dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan Maka engkau melihat Orang-orang yang bergelibang dengan dosa Berkata Wahai betapa Celakanya kami Buku apa ini Kitab apa ini tidak ada amalan yang kecil maupun besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya sangat terperinci di dalam kitab itu. Dan mereka temukan seluruh amalan mereka hadir. Dan Allah ingatkan, Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Ya ibadi dalam hari kiamat di riwayat Muslim dari hadits Abu Dar Gifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, baku. Sungguhnya itu amalan-amalan kalian sendiri aku catat dengan sangat detailnya kemudian aku akan sempurnakan pembalasannya untuk kalian siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya hendaknya dia memuji Allah yang memberi dia taufik, hidayah petunjuk ramal kebaikan dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu siapa yang dia dapatkan kejelekan maka jangan sekali-sekali dia mencelah kecuali dirinya sendiri siapa yang dia mencelah dirinya sendiri sudah ada Al-Quran sudah ada hadith Rasulullah petunjuk agama lengkap kalau dia menyimpang itu masalah pada dirinya sendiri kalau dia kurang, itu kaitannya dengan kekurangan dia. Iya. Maka ini mana penting untuk dicermati. Karena itu kalau kita masuk ke dalam pembahasan, orang-orang yang mengukir sejarah kebaikan di tengah manusia, menjadi suri tauladan, Di tengah manusia dari generasi ke generasi, Dan merupakan hal yang dicintai dan diriwayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan temukan pada mereka itu ada sifat-sifat, ada karakteristik, dah ada hal yang merupakan Pembawaan mereka di dalam kehidupan. Itu yang perlu kita renungi. Walaupun sudah bisa kita simpulkan ya, pengukir sejarah itu dua macam. Ada pengukir sejarah yang baik, memberi contoh yang baik. ini yang merupakan pembahasan kita di sini. Tidak ada pengukir sejarah kejelekan. Selalu diikuti oleh orang-orang juga maka ini orang-orang yang akan selalu menanggung dosa ya. ya yang perlu diperhatikan itu para pengukir sejarah kebaikan dan para pengukir sejarah ini sejarah yang baik ini itu hanya ada pada sirah Para Nabi dan Para Rasul, karena mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia, dan memang dipilih oleh Allah untuk mengukir sejarah di tengah manusia. Karena itu sifat-sifat para pengukir sejarah yang terlengkapnya ada pada para Nabi dan Para Rasul. Sampai lengkapnya adalah pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. <tell> <tell> Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan hari akhirat. Ya. Demikian pula, suri tauladan itu, pengukir sejarah itu adalah para sahabat, para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul punya pengikut-pengikut, punya sahabat-sahabat, punya penolong-penolong. Dan di antara seluruh sahabat nabi dan rasul, tidak ada lebih utama dari sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu pada mereka juga ada sifat-sifat sifat-sifat para pengukir sojana Iya Nah itu juga berjalan pada generasi setelahnya yang mewarisi yang mewarisi dari ilmu mewarisi dari sifat-sifat itu berupa ilmu dan amalan dari kalangan tabiin, tabiyot tabiin, para imam yang datang setelahnya maka terlihat pada mereka itu sifat-sifat bermuara kepada hal yang sama ini bisa disimpulkan dalam banyak pembahasan, pembahasan ringkas ini ada sepuluh sifat yang ingin saya terangkan Tom diberi sepuluh aja, tidak tahu ini terlalu banyak atau ha? Baru mulai pelajaran, sudah mulai ngantuk-ngantuk Terlalu khusyuk atau gimana, itu? Jadi ya, yang ngantuk-ngantuk ya, saya suruh berdiri nanti kalau ada yang ngantuk. Baik. Ada 10 sifat ya. Yang ingin saya terangkan di sini. Yang pertama, dari sifat pokok para pengukir sejarah itu, dia punya kelengkapan. Dia punya kelengkapan, keahlian, fasilitas, sehingga dia layak untuk mengukir sejarah. Bagaimana mau mengukir sejarah kalau dia tidak punya kelengkapan? Apa yang dia mengukir? Jadi kalau mau berpikir mengukir sejarah, siapkan kelengkapan-kelengkapannya. Iya. Dan siapapun yang ingin berhasil di sebuah perkara, kelengkapannya itu pada enam hal. Yang pertama, dia harus mengenal suatu yang bermanfaat baginya. Yang kedua, nah, yang pertama, dia mengilmui. Dia mengilmui suatu yang bermanfaat baginya yang kedua dia mengenal jalan yang menyambungnya kepada manfaat itu kemudian yang ketiga dia menempuh jalannya berada di atas jalannya kemudian yang keempat kelima dan keenam kebalikannya yang keempat, dia harus mengenal hal yang membahayakan untuk dirinya. Yang keempat, yang kelima, dia harus mengenal jalan apabila dia tempuh jalan itu, maka akan menjerumuskannya ke dalam bahaya. Menjerumuskannya ke dalam bahaya dan yang keenam. Dia meninggalkan jalan tersebut. Tidak dia dekati. Iya. Ini mana ucapan Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah taala di sebagian pembahasan beliau. Jadi itu nama hal. Jadi seorang itu pertama punya ilmu dulu. Apa yang baik, apa yang buruk? Bagaimana dia mau mengukir sebuah sejarah yang baik di tengah manusia? Kalau antara yang baik dan buruk saja, tidak bisa dia bedakan mana yang baik, mana yang yang buruk. Dan tak mungkin tergambar ada mengukir sejarah. Dia tidak tahu jalan untuk mengukir sejarah itu, dia harus tahu jalannya dia harus mengenalnya dan dia sudah tahu liku-likunya kalau memang ada berbagai macam rincian di dalamnya kemudian pokoknya yang ketiga kalau dia sudah tahu mana jalan yang baik dan benar maka dia tempuh jalan itu. Kan cuma duduk-duduk saja. Dia ikuti. sebagainya kalau dia tahu hal yang buruk, dia tinggalkan hal tersebut. Ini enam perkara pokok, keahlian, dan kelengkapan. Kepribadian ada pada orang-orang yang pernah mengukir sejarah indah di tengah manusia dari kalangan para nabi para rasul para sahabat orang-orang salih iya karena itulah keahlian ini harus disiapkan bercabang darinya penguasaannya yang pertama dia menguasai seluruh cabang ilmu yang diperlukan dia kuasai dari ilmu agama maupun selainnya kemudian yang kedua dia menguasai bagaimana cara Ia menghadirkan berbagai bentuk kebaikan dan manfaat di tengah manusia. Nah ini namanya kelengkapan dalam keahlian. Sebagiannya kita akan rinci nanti. Dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Tapi ini sifat asasi. Harus diketahui karena itu para pengukir sejarah itu itu enggak ada yang tercatat cuma santai-santai saja iya tukang mimpi tiba-tiba bisa menjadi pengukir sejarah di tengah manusia itu enggak ada sejarahnya kalau tukang mimpi tiba-tiba dia memberi contoh keburukan nah itu ada tapi kalau dia memberi contoh dalam kebaikan, itu orang-orang yang dipilih. Dan nah, ada sebab-sebab yang menyebabkan mereka dimudahkan untuk itu. Itulah kelengkapan keahlian, kelengkapan ilmu, kelengkapan dalam sifat-sifat yang memang menjadikannya layak sebagai seorang mungkir sejarah dan ini harus dipelajari harus dipelajari dari semenjak muda mudarda itu pernah menulis kepada atau memberikan kepada seorang anak kecil ya atau kepada seorang wasiat beliau berkata Utlubul ilma sigaran bihi kibaran carilah ilmu itu di usia kamu masih muda amalkanlah ketika engkau sudah dewasa, sudah besar karena setiap orang itu hanya memanen menuai apa yang dia tanam Jadi kalau ingin panen jangan berhayal ingin panen sesuatu dia tidak pernah tanam dia tidak pernah tebar benihnya tidak pernah rawat hingga tumbuh menghasilkan baru dia panen bagaimana caranya mau panen menanamnya saya tidak pernah maka harus ada Upaya di dalam hal tersebut Itu sifat yang pertama Sifat yang kedua Dari sifat para pengukir sejarah Mereka lengkap Dalam segala bentuk kekuatan Dan kekuatan itu ada dua Kuatun ilmiah Wa kuatun amalia. Kekuatan dari sudut ilmiah dan kekuatan dari sudut amalia. Kekuatan dari sudut amalia itu dua jenis kekuatan. Ada kuat dari sudut ilmiah. Dia punya kekuatan pada segala jenis ilmu. Iya. Kalaupun dia nggak menguasai cara langsung di situ, karena ilmu itu jarang ya orang-orang yang bisa menguasai banyak ilmu. Kalau dia ahli di bidang ilmu agama, biasanya ahlinya keahliannya di situ. Tapi di ilmu-ilmu dunia, itu bukan keahlian dia, bukan spesialisasinya. Dia masuk di situ. Ada orang yang ahli di bidang dunia, tapi dia akan kurang keahlian di bidang, di bidang agama. Tapi itu tidak berpengaruh bagi orang yang punya dua kekuatan ini, karena dia punya kelengkapan untuk menghidupkan potensi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat ketika beliau pernah melewati. Sebagian sahabat sedang mentakbir mengawinkan mayang-mayang korma supaya bisa berbuah. Maka Nabi berkata, tidakkah kalian lakukan begini dan begitu? Dilakukan oleh sahabat. Ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil panennya. Tatallah mereka kepada Nabi SAW mengadukkan. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, antum alamu bi umuri duniaku. Kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian, iya. Jadi ada hal-hal yang Nabi itu bisa menggerakkan potensi orang, tapi tidak mesti beliau sendiri yang melakukannya, iya. Karena itu Abu Bakar Siddiq ada fungsinya di sisi Nabi SAW Umar bin Khattab ada keahliannya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Khalid bin Al Walid keahliannya di dalam peperangan dan pertempuran. Abdurrahman bin Auf punya keahlian di dalam perniagaan. Iya. Tempar lengkap keahliannya itu pada Abu Bakar dan Umar. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta pendapat hanya kepada dua sahabat ini saja. Seperti pada kejadian tawanan perang di Prambadr. Iya. Jadi kadang seperti itu, seorang yang mengukir sejarah. Dia kalau dia punya keahlian pada dirinya sendiri, tapi dia punya kekuatan menghidupkan potensi orang lain. Iya untuk menghidupkan potensi jadi dua jenis kekuatannya diperhatikan Kekuatan ilmiah kekuatan ilmiah kekuatan secara ilmu yang menyebabkan dia lengkap pengetahuannya bisa mengenal jalan bisa mengenal apa yang baik apa yang bermanfaat kalau dia sudah punya kekuatan secara ilmiah dia harus punya kekuatan secara amalia Kekuatan secara maliya supaya dia bisa beramal. Giat bekerja. Berusaha. Ibarat kita sudah tahu jalan ke Malino. Sudah di depan kita jalannya. Tapi kita kerjanya cuman bikin kema di samping jalan, tidur di situ. Kapan mau sampai? Harus ada kekuatan amalia di dalam menumpu jalan, di dalam bergerak. Nah, semakin kuat, semakin sempurna seseorang di dalam dua kekuatan ini, maka semakin lengkap potensinya untuk bisa mengukir sejarah yang baik di tengah manusia. Dan disitulah terjadi perjenjangan di tengah manusia dari sudut kekuatan ilmu dari sudut kekuatan kekuatan Amalak Iya Ini sifat yang kedua dia gabungkan antara dua kekuatan kekuatan ilmiah dan kekuatan Amalia berikutnya yang ketiga adalah ulul ul himma, ketinggian semangat. Iya. Itu tidak terlihat ya pada para pengukir sejarah itu. Orang yang rendah semangatnya. Yang ada pada para pengukir sejarah. Orang-orang yang punya ketinggian semangat. Kun wa Jadi kamu seorang lelaki Kakinya menapak di bumi Tapi semangatnya Di bintang suraya di langit sana Dia punya semangat yang tinggi Semangat yang tinggi dalam segala hal Karena itu kalau dilihat pada Nabi wasallam itu luar biasa semangat beliau, luar biasa dari semangat beliau. Bagaimana beliau mendatangi kabila-kabila untuk mendakwai mereka. Bagaimana beliau melakukan perjalanan, berjalan kaki ke Taif untuk mendakwai penduduk Taif. Anda tahu Taif itu di mana? Dari Mekah ke Taif sekarang ini jarak sekitar 80 kilo itu wilayah pegunungan iya mungkin sampai beberapa hari itu ditempuh oleh Nabi saw. Nabi saw dalam hadis Amr bin Akhtab riwayat Muslim beliau pernah berdiri di atas mimbar. Setelah sholat subuh, lalu beliau berbicara, berkhutbah di tengah para sahabatnya, sampai masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun mengimami para sahabat, naik lagi ke atas mimbar, berbicara sampai masuk waktu asar. Turun mengimami para sahabat, naik lagi ke atas mimbar, berbicara sampai waktu maghrib. Mana ada orang yang punya semangat seperti itu di dalam sejarah? Iya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hebatnya lagi, juga dari hal yang hebat. Ketika Nabi SAW seperti itu, para sahabat, itu Dalam hadits Amr bin Khattab hendak menukil baru sahabat itu ada yang keluar pergi, keluar masuk ada yang minta izin dulu Afwan Rasulullah saya pergi makan pagi dulu itu tidak ada sejarahnya mereka hadir di situ bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. ini orang-orang yang mengukir sejarah punya ulul himman punya ketinggian semangat Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah kana yaqumu min al-lail hatta tatafatar qadamah. Beliau berdiri melakukan solat malam sampai pecah-pecah kedua kakinya. Dikatakan kepada beliau tentang hal tersebut, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah ampuni untuk kamu? Apa yang telah lalu dan akan datang dari dosamu?" Kata Nabi saw, Afala aku no syakura. Tidak kepantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur." Para Sahabat Rasulullah saw dari ketinggian, semangat mereka, bagaimana ketulusan mereka, agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Cuma ada dua sifat saya untuk mereka. Ada as-sadiqun, orang-orang yang benar jujur. Dan ada al-muklihun, orang-orang yang sangat beruntung. Lilfuqara muhajirin alladina ukhriju min diarihim wa mualihim ya bataguna min allahi wa wa yansurun Allah wa rasulah walaikahum as-sadiqun. Itu sifat para sahabat dari kalangan muhajirin. Fuqara dikeluarkan dari Dari negeri mereka meninggalkan harta dan keluarga mereka dan negeri-negeri mereka hanya mencari keutamaan dari Allah iya dan mencari ridhanya dan mereka selalu menolong Allah dan Rasulnya itu bahasa menolong Allah dan Rasulnya itu luar biasa ya bagaimana pengorbanan dan dikatakan ulai ka hum mereka itu orang-orang yang jujur. Kemudian para sahabat Al-Ansar Allah terangkan wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbun man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Wa nafsihi fa ulaika humul Orang-orang yang sudah meniatkan, sudah menyiapkan diri jadikan keislaman, keimanan, maksudnya mereka juga sudah masuk Islam, beriman kepada Rasulullah. Iya, Nabi itu sebelum Hijrah, para sahabat dari Lansar itu sudah datang ke Mekah, membea Rasulullah Sallallahu untuk menolong mereka, untuk menolong beliau, sepanjang mereka diberi kehidupan. Dan mereka siapkan negeri mereka, tempat tinggal mereka, untuk hijrahnya Nabi dan para sahabatnya. Dan mereka ini lebih mendahulukan saudara-saudaranya di atas diri mereka. Kalau ada harta mereka, sungkan-sungkan diberikan kepada saudara yang berhijrah. Nah ini para pengukir sejarah. Para sahabat Rasulullah SAW, ketinggian semangat, ketinggian di dalam semangat. Maka ya umat ini, ya ingin sampai kepada kedudukan mereka, ingin diikutkan pada kedudukan para sahabat Rasulullah SAW, maka jalannya itu adalah mengikuti jejak mereka, mengikuti jalan mereka. Iya, karena itu mengikuti jalannya para sahabat dalam beragama itu bukan alternatif boleh ikut boleh tidak, bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Dan memang jalannya untuk selamat cuma itu, jalan mengikir sejarah hanya di situ saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Telah berfirman, fain amanubimis aman Kalau mereka itu beriman, seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka telah mendapat petunjuk. Jadi ukuran standar keimanan, barometer keimanan yang benar, orang yang beriman seperti imannya para sahabat. Iya. Nah dikatakan kalau kalian kaum musyrikin beriman seperti keimanannya Rasulullah wasallam. Tapi dikatakan seperti keimanan kalian wahai para sahabat. Ini menunjukkan bahwa sahabat ini itu betul-betul sempurna dan lengkap. Mereka beriman sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya tidak disebut Rasul juga tidak ada masalah. Sebab mereka sudah dijamin kebenaran keimanannya mengikuti Allah dan rasul-nya Iya. dan itu terlihat pada para sahabat itu cita-cita yang tinggi semangat yang tinggi semangat yang tinggi dan kalau dibahas di dalam siroh mereka itu hal yang menakjubkan hal yang menakjubkan iya Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau selalu mulazama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengungguli sahabat yang lainnya Sampai suatu hari ya Abu Hurairah ceritakan ya dirinya bahawa saya kadang karena kesibukan saya ingin selalu dekat dengan Rasulullah saya kadang tidak ada waktu untuk pergi mencari rezeki untuk bisa saya makan. Kadang beberapa hari dia menahan lapar. Sampai dia ambil batu, dia ikat di perutnya supaya terasa kenyang. Hah? Antum tahu metode ini? Saya cuma tanya, Antum tahu metode ini atau tidak? Saya tidak tanya Antum, pernah atau tidak? Kalau amalkan ini... Tidak tergambar dalam kehidupan kita Ada seperti itu Ini cara orang yang kelaparan Tapi Nabi suatu hari keluar Kemudian beliau berkata Siapa yang menghamparkan ridanya Kemudian dia mendengar dari saya Hadith pembicaraan Maka dia tidak akan lupa Suatu apapun dari hadith itu Yang hadir cuma Abu Hurairah Radiallahu iya. Itu ulul namanya, itu ketinggian semangat. Jelas ya? Jadi harus ada hal-hal yang seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu sering didapati dia berada di depan rumah para sahabat. Di musim panas angin berhembus membawa debu yang membuat ibnu Abbas berdebu depan rumah orang. Keluar Zaid bin Thabit salah seorang ulama sahabat melihat ibnu Abbas dia berkata, "Hai anak paman Rasulullah, Anda kata engkau minta saya datang ke rumahmu, saya akan datang." kata Ibnu Abbas demikian kami diperintah terhadap para ulama kami mereka tahu jalannya untuk belajar tahu jalannya menjadi orang tahu jalannya mengukir sejarah makanya ada teman Ibnu Abbas itu dia baru menyesal setelah melihat Ibnu Abbas duduk didat didatangi oleh manusia dari berbagai penjuru teman ibnu Abbas berkata anak muda ini lebih berakal dari saya. waktu kami sama-sama muda ibnu Abbas pergi ke sana sini mendatangi para sahabat Rasulullah, saya diam-diam saya, saya berkata ngapain kamu rajin-rajin banyak sahabat Rasulullah saw orang-orang tidak perlu sama kamu. tapi setelah dia berlalu sekian lama, dia lihat Ibnu Abbas didatangi oleh manusia dari segala penjuru, baru dia tahu. Itulah keutamaan apa namanya orang yang berakal tahu apa yang dia laksanakan. Itu Ibn Abbas ya, ulul ul -himma. Sampai disebutkan oleh para ulama di hadith. The hadith yang didengar langsung oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW secara langsung itu jumlahnya cuma sekitar 21 hadith. seluruh riwayat Ibn Abbas yang lainnya itu beliau ambil dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dimaklumi Ibn Abbas itu salah satu dari tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith. yang riwayatnya lebih dari 2000 ribu iya nah itu nggak ada masalah sama sekali Ibn Abbas mengambil dari sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama saya karena seluruh sahabat Nabi itu terpercaya ahli di dalam menerima ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu mereka punya keahlian itu makanya kalau sahabat Nabi itu dia sudah menghafal satu hadith itu dia jaga betul hadith-hadith tersebut makanya di kisah Jabir Radhiyallahu taalaanhu itu yang menghafal sebuah hadis tentang hari kiamat, Jabir melakukan perjalanan satu bulan penuh dari kota Medina untuk menjumpai seorang sahabat di kota lain. Yang Jabir hanya tahu yang menghafal hadis itu selain dirinya adalah sahabat ini yang tinggal di kota lain ini untuk kesana perjalanan satu bulan penuh maka Jabir melakukan perjalanan satu bulan untuk menjumpainya sampai kesana heran sahabat ini Abdullah bin Unes namanya Jabir bin Abdillah ada apa jauh-jauh dari Medina Jabir cuma sampaikan saya mendengar dari Nabi beliau berkata begini dan begini maka kata sahabat ini saya tidak menghafal kecuali seperti itu sudah selesai, pulang lagi jabir perjalanan satu bulan. Mana ada orang kayak gitu, antum saja. Ya, cuma PT-PT di sini, pergi pengajian. Belum tentu nyampe di masjid. Hah? Ya kan? Kita ini banyak fasilitas. Tapi malasnya lebih banyak lagi lebih banyak lagi ah, itu yang menjadi masalah pada diri-diri kita ini Hima itu kurang ketinggian semangat masalahnya dicekoki di masa sekarang dengan hal-hal yang menghancurkan semangat apalagi kalau dia pemain media kerjanya cuma selancar di Facebook di Twitter di apalagi orang-orang gila ini lagi mikir metaverse apa segala macam itu para pemimpi yang mau menghancurkan mental-mental orang. Ingin membuat orang itu kurang produktivitas. Ya kerjanya menghayal saja play. Cuma selfie-selfie dapat uang miliaran. Anak-anak muda mau masuk di dalam hal ini hancur nanti. Mana semangat yang tinggi. Gak seperti itu sifat para pengukir. Sejarah, sesuatu itu didapatkan dengan proses. Dia senang hal yang dilakukan proses. Dia tidak terlalu pikir masalah materi, berapa yang didapatkan. rezeki itu Allah sudah tanggung untuk semua orang. Tapi yang dia pikir kalau dia beramal, bekerja, berusaha, itu ada sudut-sudut keindahan, amalan soli di dalamnya. Itu yang dia cari dalam menjalankan perintah dalam menempuh kehidupan sebagaimana yang diperintahkan nah ini kita harus pandai mengukur diri-diri kita jangan terbawa dengan orang-orang kafir yang memang gaya berfikirnya itu bukan gaya berfikir yang baik kalau ada sudut manfaat, kebaikan, kemajuan, teknologi itu kebaikan pada sudut yang terbatas, kebanyakannya semua Iya, seorang itu harus tahu kadar dirinya tahu di mana posisinya dia harus punya semangat yang tinggi ini ulul himma ini tangan para sahabat ini kalau kita cerita Masya Allah banyak sekali ya Apalagi masuk lagi di cerita para tabiin, tabi tabin itu lebih banyak lagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam Ya dari para ulama di sejarah iya sudut lain juga mungkin yang membedakan kita kenapa kita di masa kita ini terlalu banyak flynya nya cuma melayang-layang saja mengangan-ngangan karena pendidikan masalahnya pendidikan para sahabat itu melihat Nabi SAW hidup bersama wahyu yang turun mereka ada kekurangan ada wahyu yang turun menegur menyebabkan mereka melangkah kepada hal yang lebih baik dari baik itu para sahabat para tabi'in dia punya simbol kehidupan di depannya para sahabat tabi'at tabi'in seperti itu para imam berjalan para ulama menulis buku-buku hadith berisi periwayatan dari gurunya kepada gurunya kepada gurunya kepada, gurunya kepada nabi sallallahu Wasallam. itu yang mereka pelajari setiap dari rawi-rawi guru-guru ini satu orang kadang di dalam kehidupannya memuat berbagai pedoman panutan suri toladan yang baik di berbagai sudut kehidupan makanya hidupnya mereka dengan orang-orang yang seperti itu ya bacaannya sahih al bukhari sahih muslim sunan abidawud sunan tirmidzi sunan nasai sunan ibnu majah Imam Ahmad. itu bacaan bacaan mereka iya beda dengan kita baru dengar nama sahih bukhari aja sudah lari Ini tali apa nih Tanya sahih bukhari aduh terlalu berat bukan kelas saya di situ Bukan kelas saya, ya bahasanya bagus juga, sebenarnya, Bukan kelas saya. <laughs> yang kalau salah kelas belajar juga bahasa lah ya. cuma itu bahasa kadang bagus, tapi kalau berasal dari para penakut, nah itu menjadi tidak baik. Jelas ya? Ya, kadang buku kayak Sahih Bukhari itu bukan dibilang bukan kelas saya, tergantung guru dia mengajarinya itu metodenya kayak gimana kalau dia metodekan dengan metode para pemula dia layak untuk semua ya tergantung gurunya jelas ya tapi orang harus hidup dari buku-buku yang seperti itu supaya akan mengenal nanti sosok-sosok panutan-panutan para tokoh di dalam agama dari masa para imam itu ke gurunya-kegurunya ke gurunya, sampai kepada para sahabat. Mereka menceritakan tentang hari-hari kehidupan Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya. Nah, itu kelengkapan. Ada di umat-umat sebelum kita. Karena itu kalau di masa sekarang sedikit yang mengarah ke sana. Karena memang dasarnya seperti itu. Banyak kekurangan Jelas ya Baik ini sudah sifat yang keberapa ya Baik yang keempat sekarang Mertian itu masih menghitung ya Baik yang keempat Sifat yang keempat Adalah alitkan Alitqan dia lengkap dan sempurna dalam beramal. Itqanul amal. Itqan dalam segala perkara. Ya. Itqan itu adalah suatu indah, suatu hal yang indah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala Menjadikan Al-Quran ini sebagai ayat-ayat yang muhkam. Yang tetap kandungannya itu sudah tertanam dengan sangat kuat. Dan dari berbagai nama Allah subhanahu wa ta'ala asma'ul Husna, Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal itu dimaklumi dari kaidah keimanan kepada nama-nama Allah Allah Subhanahu wa taala jika bernama dengan sebuah nama karena Allah cinta pengaruh nama itu ada di tengah makhluknya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah yuhibbu minal 'abdi ida 'amila 'amalan ayyutqinahu Sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba. Kalau dia beramal dengan sebuah amalan, dia mungkin di dalam hal itu. mungkin. Iya. Itu ciri memang seorang pengukir sejarah. Karena itu subhanallah, surah lahzab itu surah madaniyah, Surah madaniyah. Surah madaniyah itu, itu surah kebanyakannya berisi hukum-hukum yang memantapkan dan menyempurnakan untuk umat Islam. Itu dari ciri-ciri umum di surah madaniyah. Dan di awal ayat surah al Al-Ahzab, di awal surah dikatakan, وَمَا جَعَلَ li rajulin min fi Allah tidak jadikan pada seorang lelaki itu ada dua hati di dalam dirinya, satu saja. So kalau dia punya dua, itu bercerai-berai urusannya, dia tidak mungkin di dalam beramal. Gimana ada dua yang dia, sekarang di sini, keadaan di sini, walaupun selesai, tapi mungkin selesainya ya mungkin judulnya akhirnya selesai dan mungkin judulnya selesai juga mungkin antara dua itu saja judulnya ya kalau dikatakan benar-benar selesai dia banggakan itu perlu itkan seorang perlu konsentrasi itu kaidah dalam bekerja seorang bekerja apa saya iya bekerja dalam apa saya makanya ini HP HP ini dalam pelajaran kadang saya senang senang melihatnya ya teman-teman pakai HP kadang ada yang saya tahu bagus dia pakai mencatat menulis ya tapi HP HP ini kadang melalaikan antum dari belajar betul mencatat menulis Dan kalau masuk WA lihat juga WA nya dulu ya balas lagi ya sama yang punya kegiatan fokus kerja Coba depan laptop pegang HP nanti, sebentar-bentar lihat HP ya. Akhirnya amanah kerjanya juga terlantar. Suruh kerja tertentu, dia kerjain lihat HP, urusan pribadi. Nah, itu sudah dihisap dia di amanah kerja nanti. Itcon itu perlu. Iya. Dan ciri kesempurnaan amalan itu seperti itu. Makanya Nabi shallallahu alaihi wasallam itu itu paling, paling sempurna di dalam ramal tidak mau ada hal yang kurang kalau ada keterlambatan sedikit beliau kadang gelisah dengan hal itu Dan suatu hari beliau salallahu alaihi salam, sholat asar bersama para sahabat lalu beliau bersegera sholatnya dipersingkat habis sholat biasanya dikir ini langsung masuk ke beliau ke rumahnya. Lalu beliau keluar, membawa beberapa butiran emas. Harta di Betul Mel yang beliau lupa untuk membagikannya. Ini lupa ya, lu meraba manusia lupa. Nabi ingat pada saat sholat. Nggak mau beliau terlambat. Sholat itu sempurna, dia perpanjang itu sunnah tapi ini amanah di dalam membagikan harta kaum muslim itu kewajiban makanya beliau memperingkat sholatnya agar supaya segera untuk apa menunaikan kewajibannya itu hal harus di dipahami oleh seorang bahwa itqan dalam amalan itu penting kalau belajar dia belajar dengan baik jangan dia luputkan sesuatu itu dia mencatat sesuatu ada yang kurang dia tanyakan ke orang pada orang di sampingnya dia tanyakan lagi ke guru ya kalau sekarang lebih mudah lagi antum sisa putar rekaman sudah bisa memperbaikinya tapi kita kadang subhanallah ya sudah mampu untuk melengkapi tapi terlalu banyak mengundur Oh ya nanti kan gampang bisa saya lihat lagi nanti. Oh, nanti saya bisa kerjakan di waktu lain. Ya, akhirnya nanti-nanti lupa. Ya, dan itulah sebab kebinasan umat yang telah lalu. Karena itu Allah menegur. Dan ini ayat turun, kata Ibnu Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu. Turun empat tahun setelah keislaman kami di Mekah. Ini sudah turun ayat ini menegur para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamiyak Tidakkah sudah waktunya? Tidakkah sudah waktunya? bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka itu kepada apa yang turun dari kebenaran yeah. khusyuk hatinya kepada dikir apa yang turun kepada mereka dari kebenaran dan jangan mereka seperti ahlul kitab sebelumnya masanya panjang ini karena terlalu banyak mengulur ini sudah panjang masa akhirnya hatinya menjadi keras hatinya menjadi keras akhirnya banyak dari perkara-perkara yang mereka tinggalkan mereka telantarkan nah, itu bukan jenis dari itqam di dalam beramal makanya nih hadith agung ya, pedoman di dalam kehidupan, sifat seorang pengukir sejarah inna allaha yuhibbu Min al abdi ida amalan Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia beramal sebuah amalan dia mungkin lengkap sempurna berusaha yang paling maksimal berusaha yang paling maksimal pada amalan tersebut makanya yang tersisa itu dari Peninggalan-peninggalan para pengukir sejarah itu bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia, sebab mereka mungkin dalam hal tersebut. Iya. Baik. ini kalau dijabarkan lagi lebih luas ya pembahasannya. Sekarang yang ke yang kelima. Yang kelima dari sifat para pengukir sejarah adalah husnudzan wa amal. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa dan punya kekuatan harapan. Punya kekuatan harapan. Iya. Tidak ada dalam sejarah orang-orang yang mengungkir sejarah baik di tengah manusia Dia tidak memiliki sifat ini Ini orang-orang Yang Mereka selalu berbaik sangka kepada Allah Dan sangat kuat harapannya Bukan orang yang putus asa Bukan orang yang Begitu dapat rintangan Iya sudah lari terbirit-birit bukan orang yang mendapatkan halangan keok langsung masuk kotak mereka orang yang punya kekuatan amalan kekuatan apa namanya? harapan kuatul amal namanya pakai alif kuatul amal dan baik kepada Allah iya Sebab kalau pengukir, mau mengukir sejarah dia selalu berburuk sangka. Itu orang putus asa namanya. Dan tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Tapi orang yang baik sangkanya kepada Allah, apapun rintangan yang ada di depannya, dia selalu berbaik sangka. Selalu berbaik sangka selalu mengharap yang baik selalu mengharap yang baik Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud Al-Bukhari beliau menghikayatkan suara nabi dilempar oleh kaumnya sampai berkucuran darah bersamaan dengan itu nabi ini hanya berkata Allahummaghfirli qaumi bainahum la ya'lamun ya, ya Allah ampunilah kaumku sungguh yang mereka tidak tahu itu luar biasa ya dari kekuatan harapan. Iya. Ketika Nabi diusir dari taif. Dan beliau subhanallah ya. Itu sampai di kondisi beliau berjalan sampai tidak sadar kemana arahnya. Ini Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Tiba-tiba beliau sudah berada di antara dua gunung. Di Mekah dan Medina. Turun Jibril bersamanya malaikat. Lalu Jibril berkata, Wahai Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Dia terlihat diperintah oleh Allah. Kalau kamu ingin dia membalik gunung ini, menutup seluruh penduduk ta'if, dia akan lakukan sekarang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ingat lihat ini, beliau di kondisi sampai tidak sadar dimana arah berjalannya, saking dahsyatnya kejadian yang menimpanya. Coba antum bayangkan ya, beliau mendatangi keluarganya. di di didakwai. Tapi justru beliau dilempari. Kira-kira bagaimana perasaan itu? Itu luar biasa. Hal yang beliau hadapi. Tapi bersama dengan itu, beliau berkata, Inilah arju, sungguhnya saya berharap. Ayah aslabihim, maya la Ya, kalau mereka tidak beriman, saya berharap akan keluar dari keturunan-keturunan mereka orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Itu kekuatan harapan, ya. Itu harus ada pada pengukir sejarah. Seorang belajar, dia dapat kesulitan. Ya dia tahu bahwa itu memang proses. Dia berharap ke depannya akan diberi kemudahan. Tidak ada orang yang mau sampai ke jenjang yang tinggi tidak melalui proses. Seorang kalau ingin terbiasa di atas hal yang besar dia harus biasakan dirinya dulu. Harus dia biasakan dirinya. Nah itu sering kita lihat ya. Orang-orang yang pengen tangannya itu kuat mengangkat, tahan panas itu dia latihan itu selalu dia angkat tiap hari hal-hal yang hangat hangat hangat kadang panas-panas akhirnya menjadi kuat mengangkatnya begitu itu latihan iya sama suara yang ingin sampai ke dalam sebuah jenjang harus seperti itu Ustaz, kenapa saya kalau hadir di majelis ilmu baru duduk langsung khusyuk itu istilah halus ya khusyuk Walaupun pembahasan fikih khusyuk juga, pembahasan serius dia juga khusyuk. Kalau pembahasan sorga dan neraka dia khusyuk itu wajar ya. Tapi ini khusyuk bahasa lain. Sampai dagunya menempel ke dadanya. Ya. Nah itu memang perlu pembiasaan. Kenapa saya nggak kuat hadir di majlis ilmu berjam-jam? Ya kamu berapa lama? Sudah berapa kali melakukannya? Sudah berapa kali melakukannya. Ya seorang itu kalau dia membiasakan diri ya dengan sesuatu. Dia akan terbiasa dengannya. Dia akan terbiasa dengannya. Tengah orang Indonesia memang bilang ya. Allah bisa karena apa? Karena biasa. Bagaimana caranya mau bisa kalau tidak pernah membiasakan diri? Ya. Baik. Jadi. Harus ada khusnoban berbaik sangka ini saya berempu jalan ya pasti ada hasilnya pasti ada hasilnya maka dan seorang itu Subhanallah ya ada tingkatan tertentu sebagian manusia disebutkan katanya ada dua orang salah satunya anak raja ya. salah satunya anak raja dia ingin mengembalikan hak dia maka cuma dia bersama kawannya berusaha dalam hal itu. Musuh sudah mengepungnya di mana-mana. Kawannya sudah putus asa. Ya. Tapi dia sendiri berucap kalimat yang bagus. Bakal sahibi, lamma ra'ad darbadudana wa aiqana anna laahiquuna bi qaisara. Fa qultu la tabki ayna ka inna ma nuhawil mulkan Katanya temanku menangis tatkala melihat bahaya sudah berada di sekitar kami. Dan dia yakin sebentar lagi kita akan menjumpai si Kaisar, si Raja Kaisar. Kan menangkap mereka. Maka katanya jangan menangis kedua matamu itu. Kita ini hanya mengupayakan sebuah kekuasaan. Kalau tidak kita sudah dapat udur. Iya itu kadang sesuatu itu, ndak usah dipikirkan rintangan bahaya apa di depannya. Kadang itu bukan urusan kita memikirkannya. Tapi memang kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba dengan ujian-ujian berbeda-beda. Ada yang hasilnya dia lihat ketika dia masih hidup, ada yang hasilnya dia rasakan di akhirat kelak, dan diberikan untuknya di dunia. Jadi, jangan selalu mengira bahwa... Apa yang kita kerjakan itu harus kita rasakan hasilnya di dunia, baru itu sebuah keberhasilan. Belum tentu. Nikmat yang Allah berikan itu itu dua macam, ada nikmat di dunia, ada nikmat di akhirat. Jangan sampai itu nikmat di akhirat untuk kita disegerakan di dunia kita tidak diberi lagi di akhirat. Jelas ya? Jadi ini nama-nama yang indah ya di dalam seorang menata dirinya, membangun jiwanya, di dalam membangun jiwanya. Baik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadits kutsi, anak indah donni abdi bi, anak indah bani abdi bi. Sungguhnya aku ini Firman Allah Sungguhnya aku ini Sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku Sesuai dengan sangkaan hambaku Terhadapku Ya kalau kita menyangka buruk Kepada Allah Buruk pula yang kita dapatkan Kita menyangka baik Baik pula yang kita dapat. Baik pula yang kita Kita dapatkan Karena itu selalu berprasangka baik Selalu berpersangka baik. Dan selalu mempunyai kekuatan harapan. Harus punya. Dan kekuatan harapan. Nah ini orang yang punya sifat ini. Itulah diantara ciri dan sifat para pengukir sejarah. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kedua diantara Di antara cirinya dan sifat mereka itu banyak manfaatnya dan banyak keberkahannya. Banyak manfaat dan banyak apa? Keberkahan. Datang di dalam tafsir firman Allah taala, Ucapan Nabi Isa AS. Kuntu. Dan Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah. Dimanapun saya berada, Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata sebagian as-salaf. artinya wajah alani mualliman lil khairi, ayat nama kunto. Dan saya dijadikan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Itu Tukuh ya. Keberkahan itu hal yang sangat sangat penting dalam hidup. Sebab dengan keberkahan pada sesuatu yang sedikit itu bisa terasa banyak sekali. Dan yang banyak itu itu terasa memuaskan, memenuhi. Itu keberkahan namanya. Ada orang yang punya banyak tapi dia tidak merasa cukup dengan itu. Tidak merasa tengan dengannya. Itu tidak ada berkah namanya. Tidak ada berkah. kurang berkahnya. Tapi yang berberkah itu, itu subutul khairil ilahi vishayt. Tetapnya, kebaikan ilahi pada sesuatu. Iya. Kayaknya kalau suara ingin berberkah, sifat paling utamanya itu, dia belajar ilmu dan bagus beramal dengan ilmu. Iya. Dari siro para Nabi, para Rasul, dan siapa yang mengikuti jalan mereka dari orang-orang yang mengukir sejarah baik di tengah manusia, itu orang-orang yang berberkah, banyak memberi manfaat. Rasulullah shallallahu bersabda: "Man ista'amin minkum ayam Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Toh hadis di riwayat Muslim. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani riwayat khairun nasi amfa uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk siapa? Untuk manusia. Nah, itu bagus ya, orang banyak kebaikan dan berkahnya. Kita baru lihat saja orangnya, Masya Allah, kita sudah senang. Ya, baru lihat saya. Itu berkah namanya. Ya. Apalagi kalau dia, kita bertransaksi, bermuamalah, berinteraksi dengannya. Maka kelihatan hal-hal yang baik. Kelihatan hal-hal yang baik. Maka ini dijaga, seorang pengukir sejarah itu dia adalah kunci membuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Nah itu sudut keberkahan. Karena itu kata Nabi SAW dalam hadith Anas bin Malik Riwayat Imam Ahmad, halil khairi, lil Jadilah kalian kunci-kunci yang membuka kebaikan. Penutup-penutup pintu kejelek jelek. Iya. Kata Ibnu Mas'ud RA. Lantakuna tabian fil khairi. Khairun min antakuna ra'asan fisyar. Andai kata kamu itu menjadi pengikut ekor. Cuma ekor saja ini. Mengikut. Tapi dalam kebaikan, itu lebih bagus. Daripada kamu itu kepala, tapi dalam kejelekan, ya, dalam kejelekan orang berberkah itu dia nggak ada masalah, dia dimanapun ditempatkan nggak ada masalah, ya. Nah itu dalam hadith riwayat al Bukhari, Nabi saw berkata, "Tu Beruntunglah seorang laki yang mengambil dari Kudanya itu, dia berjihad di jalan Allah. Iya. Kalau dia diperintah untuk di depan, dia di depan. Diperintah di belakang, dia di belakang. Diperintah untuk sebagai orang yang memberi minum ke pasar sukan, dia di situ. Di mana saja ditempatkan, tidak ada masalah bagi dia. Itu orang yang beruntung itu. Maka orang-orang yang kerjanya seperti itu. Dia masuk ke dalam hal yang selalu ada kebaikan dan manfaat. Berberkah. Tidak mesti dia. Harus paling di depan. Yang paling tonjol dan dilihat oleh manusia. Iya. Yeah. Itu tidak mesti. Kadang ada orang-orang. Dia pun bisik saya. Tapi subhanallah. Dari bisikannya. Dia. Dapat banyak kebaikan Binawat banyak kebaikan Saya ingat saya ada Aparonya suara ya, Jadi diaman itu Syekh Mukbil Membiasakan kita untuk Mudah ya. Kalau ada faidah Walaupun dia Teman kita lebih senior Ya kadang Kita untuk Apa namanya mengeluarkan hafalan Ya, kita sampaikan faedah tersebut atau kita tanyakan apa jawabannya. Ya. Itu kebiasaan ya. Suatu hari saya berkunjung di rumah salah seorang syekh terkenal di Medina Mengajar di Masjid Nabawi. Sering juga ke Indonesia syekhnya. Beliau menulis beberapa buku di pembahasan dikir dan doa. Waktu itu saya bilang ke syekhnya, "Syekh ada Tiga bed syair oleh bunuh jamaah di tabakat Asyafi al kubra. Apakah pernah antum lihat tiga bed syair itu? Karena itu tiga b syair bagus, ringkas ya, mengumpulkan 10 syarat doa yang mustajab. Kata beliau, oh ya, saya pernah lewat itu. Cuma saya nggak ingat. Coba antum tuliskan untuk saya. Beliau ambil bukunya, syarah al karya. Ibnu uh, Ajalan atau ibnu Khallan, namanya Al-Fath atau Saya tulis di belakangnya tiga bed syair ya. Setelah itu waktu berlalu suatu hari di saya di atas mobil saya dengar radio beliau sedang ada di program di radio itu ya dan beliau sebutkan tiga bed syair yang saya tuliskan untuk beliau itu yes jantung ya, bisa tahu ya perasaan di hati saya ya saya cuman apa sebenarnya nanya-nanya saya ya sebab saya pikir pasti beliau tahu kan tentang hal itu sebab itu bidangnya beliau nulis banyak buku cuman kebiasaan muda karo saya ya subhanallah beliau sebutkan tiga bet syairnya beliau terangkan Jadi, saya pikir mudah-mudahan saya juga dapat pahala dari banyak orang yang apa yang mendengarkan Iya. Ya, ada suatu kadang antum jangan terlalu banyak berpikir. Antum duduk di depan, menyampaikan dan seterusnya. Itu kadang ada sesuatu Allah berkahi pada sesuatu itu dari arah yang kita tidak sangka. Iya. Makanya saya ingat sekali itu ucapan guru kami Syekh Mukbir rahimahullah. Dan beliau waktu itu kita tanya beberapa pertanyaan. Kita duduknya di atas padam pasir. Iya di bawah pohon bidara yang rindang di sore hari cuma saya lupa tanggalnya dan beliau berkata keadaan sebuah majelis yang kecil cuma hadir beberapa orang mungkin berkahnya bisa sampai ke pelosok dunia bisa sampai ke pelosok dunia Nah itu suhanallah terbukti itu ya karena beliau sendiri kadang menjawab pertanyaan hanya sambil jalan beliau jawab oleh seorang murid dihafalkan jawabannya dia pergi ke Amerika sana ke ujung dunia sana dia sampaikan ilmu berasal dari beliau itu artinya berkahnya sampai kemana ke dunia dari asal satu orang aja yang bertanya kepadanya iya baik jadi memang gemar memberi manfaat berbagi itu sifat yang indah bahkan itu salah satu sifat penduduk surga. Pa'amma mana atau wattaqa bil husna Adapun barangsiapa yang gemar berbagi dia selalu bertakwa dan membenarkan adanya al-husna. Ini ada tiga ya. Maka kami akan mudahkan dia kepada segala kemudahan. Nah, ini juga manfaat lainnya. Kemudahan di situ ada dua tafsirnya. Ada yang mengatakan al-yusra, mananya kemudahan. Tafsir yang kedua al-yusra, dia kertikan sorga. Dimudahkan dia ke sorga. Jadi yang pertama, sifatnya pa'am maman a'to. Adapun siapa yang gemar berbagi. Nah, ini Gemar berbagi ini, ini pembahasan kita, ya, sudut manfaat. Berbagi itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa berbagi ilmu. ya. Bahkan kadang dia berbagi ide kepada orang. Ada temannya lagi membangun apa gitu, dia beri saran. Kenapa kamu tidak buat begini dan begitu? Iya. Itu ada orang-orang yang seperti itu ya, kalau dia sudah terpoles dengan polesan ilmu, masya Allah. Saya ada pernah dicerita oleh seorang Ikhwan. Dia makan di sebuah rumah makan. Bagus rumah makannya. Cuman ya namanya, apa namanya, pemilik warung, dia mungkin tidak tekuni strategi bisnis dan seterusnya ya. Ya kan ada ilmunya itu ya, cara mengatur brandnya, kemudian cara buat namanya dan sebagainya. Sama dia cerita-cerita biasa saja ya. Pak, kenapa enggak bikin begini-begini-begini dia cuma cerita lama begitu dia datang lagi sudah berubah semuanya Masya Allah semakin ramai padahal dia cuman kasih ide sambil makan saya itu kadang berkah itu orang pada hal yang terkait dengan dunia saya dia bisa beri manfaat kepada orang lain mengukir hal yang baik di kehidupan manusia bisa merubah orang menjadi lebih baik maka itu cara berpikir harusnya generasi muda itu berpikirnya seperti itu. ya Jangan cuma melayang-layang di dunia maya saja. Mabuk antum di sana. Belum lagi hilang tidak bisa kembali. Terdampar di pulau anta beranta, Sebagaimana sudah banyak yang berselancar di alam maya ini. Di kehidupan dunia dia cuma mayat-mayat berjalan. Nah, ini gak bagus ya seperti itu. Ya, harus diperbaiki harus ada arahan dalam kehidupan baik yang keberapa sekarang yang ketujuh yang ketujuh adalah khusnut tadbir watasarruf bagus di dalam strategi pengaturan dan cara bertindak dan mengeksekusi ya. begitu ya kalau saya tulis bahasa Arabnya kayak begitu tapi mungkin penerjemahannya itu apa namanya bahasa para motivator ya ya tapi memang hakikatnya seperti itu orang-orang yang mengukir sejarah itu itu pandai bertindak kalau bertindak sesuatu itu sudah terukur ada perhitungannya tanpa dia bertasarruf Iya, nah boleh seorang itu kayak bulldozer saja. Ada yang diinginkan sudah ya penting jalan, nah, apa saja yang di depannya dilibas semuanya ya. Nah, itu ndak bisa kayak gitu. Jelas Harus bagus dalam tasarruf. Makanya Nabi SAW alaihi itu ndak mengatur manusia dengan satu pengaturan, dengan satu siasat. Tapi beraneka beranekaragam siasat yang beliau terangkan. Beliau terapkan. Kadang lemah lembut. Kadang tegas. Kadang cepat. Kadang agak diukur pada tempo waktu. Iya. Kadang beliau lakukan strategi ini. Strategi itu macam-macam beliau kerjakan. Di antara para sahabatnya. Ada yang difokuskan di peperangan. Seperti Khalid Ibn Walid. Ada yang difokuskan. Untuk ilmu ada yang difokuskan untuk mempelajari bahasa ahlul kitab supaya kalau ada surat untuk Nabi saw ini yang menjawabnya ada yang difokuskan untuk menjawab dan membela Nabi dengan syair-syairnya malah diberi mimbar oleh Nabi Hasan bin Thabit di masjid untuk membela Rasulullah dengan syair-syairnya itu leadership skill namanya. Iya. Itu punya lengkap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terlengkapnya kalau orang paham agama. Iya. Kalau ada yang bicara-bicara masalah leadership skill misalnya atau masalah sifat-sifat kepemimpinan, itu nggak ada yang lebih dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu sallam. Dan itu terurai dari metode Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pengajaran beliau. coba itu kan mana-mana mendalam. Memang perlu waktu mempelajari ya. perlu guru yang bagus juga. Ya. Coba ya hal hal detail ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di pembahasan jihad. Iya. Beliau berkata, "Idadana minkumul adu buhun bin nibal." Kalau musuh itu sudah dekat dari kalian maka seranglah mereka dengan tombak-tombak kalian. Itu di strategi seperti itu aja mantap ukurannya misalnya Alaihi Wasallam. Sebab tombak itu tidak terukur kalau dilempar dari jauh, sasarannya ndak tepat. Kalaupun dia ahli, masih banyak kemungkinan meleset. Tapi kalau dilempar dalam dekat, nah itu strategi jitu namanya. Jelas ya? Itu strategi jitu hal yang seperti itu aja ada di pengaturan Nabi dalam hal yang sangat diujung tapi detail sekali subhanallah ya itu cara-cara berpikir seperti itu itu dilatih dengan seorang membaca Al-Quran membaca sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajarinya dengan detail nanti akan keluar metode-metode istimbat yang bagus karena itu dari masa dahulu, itu pemerintah itu selalu perlu kepada ulama. Selalu perlu kepada ulama. Karena para ulama bisa memberi kepada mereka segala solusi pada apa saja yang mereka perlukan. Mau bicara di sektor apa? Di sektor kehutanan, mereka bisa tunjukkan bagaimana kemanfaatan dan keberkahan untuk sebuah negeri dalam hal itu. Mau bicara di sektor pertanian, mereka akan tunjukkan Bagaimana hal yang terbaik Apalagi kalau sekarang mau masuk di sektor perekonomian, keuangan ya Dan sebagainya itu ada aturan-aturannya Ada pelajaran pelayarannya Jelas ya Tapi itu kaitannya dengan ilmu agama Kaitannya dengan ilmu agama Baik Itu bisa diatur akan terukur ya kalau ini ada padanya pasti dia bagus dalam bertindaknya punya khusnat tasarruf ya punya strategi di dalam segala hal dan pandai mempertimbangkan pandai mempertimbangkan karena itu Nabi SAW saya di sebagian jihad itu kalau beliau ingin mengarah ke barat misalnya yang tersebar itu seakan-akan beliau akan ke timur itu strategi dalam pengaturan. Itu kan perlu perlu fikih, keahlian. Makanya Muawiyah radhiyallahu taala itu itu orang-orang hebat itu. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, itu manusia-manusia pengukir sejarah. Iya. Suatu hari ada yang bercerita di musim haji bahwa Umar itu akan begini dan begini. Dia pasti akan mewariskan khilafah kepada keturunannya. ya. Atau berbicaralah orang. Ada orang yang berbicara tentang khilafah Umar. Maka Umar marah mendengarnya. Ini di musim haji ini. Umar mau berdiri. Berkhutbah di tengah manusia. Dipegang tangannya oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, Ini tempat mengumpulkan banyak orang. Ada orang yang terpelajar, ada rakyat jelata. Ada yang bisa paham, ada yang tidak bisa paham. Kalau engkau berbicara tentang hal ini, saya khawatir diterima oleh orang dan mereka tidak mendudukkan pada tempatnya. Maka Umar pun menganggap itu ide yang sangat hikmah sekali. Begitu kembali ke Medina, maka Umar pun berbicara dengan apa yang ingin beliau bicarakan itu luar biasa ya, keahlian para sahabat itu menimbang dan mengukur itu luar biasa Iya, ada gubernur yang sedang mempermasalahkan seorang pegawai orang ini, pegawai ini, dia lari kepada Muawiyah ya, oleh Muawiyah dilindungi, maka gubernurnya Muawiyah ini tulis kepada Muawiyah ini hal yang buruk, kamu melindungi seseorang begini dan begini maka Umawiyah membalas kepadanya iya kata tidak cocok kita mengatur manusia itu dengan satu siasat saja kamu agak keras, saya agak lembut kata Muawiyah. iya jadi nggak bisa kalau sama-sama keras habis nanti sebuah negeri itu habis dalam sebuah negeri itu pengaturan namanya iya jadi orang-orang yang mungkir sejarah itu dia tahu menempatkan diri ya. Ini kamu misalnya ya di kebiasaan ini, itu para guru, anak-anak ya, muda. Beda antara orang yang di perusahaan, dia berada di lembaga dakwah, berada di sebuah sekolah, berada di pemerintahan. Itu manajemen pemerintahan itu beda dengan manajemen perusahaan. Cara pendekatannya juga berbeda. Dan itu dipahami dari Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengaturan-pengaturan dan tedbir. Maka orang-orang yang mencetak sejarah itu dia pandai menimbang, ya. Tidak setiap ada hal di kepalanya langsung dia eksekusi, tidak ada perhitungan. Tidak setiap perkara yang dia pikirkan langsung ada di ujul lisannya. Nah seperti itu. Tapi dia pandai menempatkannya pada tempatnya. Baik. Berikutnya, yang kedelapan, ketinggian akhlak. <kuh> <kuh> <kuh> ya, ini ketinggian akhlak ini, itulah perjenjangan di antara para pengukir sejarah. Ya. Karena di antara para pengukir sejarah ini, mereka di dalam sudut ketinggian akhlak berbeda-beda. Tapi secara umum sifat mereka itu berkumpul pada akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Allah katakan tentang beliau, وَإِنَّكَ Sungguhnya kamu itu Nabi Muhammad itu di atas akhlak yang sangat besar, iya, di atas akhlak yang sangat besar. Pernah ada orang-orang yang berkata kepada Abdul Malik bin Marwan, kenapa kamu memerintah tidak seperti siroh Abu Bakar dan Umar memerintah? Dia memberi jawaban bagus ya, jawabannya bagus. Katanya kalian ingin saya ini berlaku untuk kalian seperti Sirah Abu Bakar dan Umar, sedangkan kalian sendiri tidak menjalankan Sirah Abu Bakar dan Umar. Iya, maksudnya siasat seorang pemerintah itu tergantung kondisi rakyatnya. Iya, di atas amalan mereka sendiri itulah pemerintahnya makanya dari dahulu itu dikatakan ummalukum lukum amalukum para pemerintah kalian itu itulah potret amalan-amalan kalian karena amalan kalian seperti itu begitulah di pemerintahan kalian ini kata Abu Bakr turtusi <coughs> Rahimahullah di dalam kitab sirajul muluk kata beliau saya banyak dengar kalimat ini tersiar sampai saya baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa بَعْضَ Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim, memimpin zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu beliau bawakan tadi kisah Abdul Malik bin Marwan. Dan beliau bawakan juga kisah Thalib, uh, kisah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau ditanya oleh Abidah Salmani. Abidas Salmani ini seorang tabiin ya. Senior dari murid al Talib. Iya. <tanyainya> Pertanyaannya bagus sebenarnya. Iya. Dia berkata, kenapa manusia itu di masa Abu Bakar dan Umar itu lebih tunduk kepada mereka berdua melebihi manusia yang sekarang berada di masa engkau. Terhadap engkau, ya hey Ali. Kata Ali bin Abi Talib, Beliau menjawab dengan jawaban yang lebih menakjubkan lagi. Kata Ali bin Abi Talib, karena orang-orang yang bersama Abu Bakar dan Umar itu saya dan yang semisal dengan saya. Adapun orang-orang yang bersama saya kamu dan yang semisal dengan kamu. Makanya jadinya seperti ini. Iya. ya. Maka dan di dalam merubah sesuatu itu kita perlu merubah dari diri kita sendiri. Kita dari akhlak kita, dari pembawaan kita. Nah, seorang pengukir sejarah itu, dia punya akhlak yang dia menonjol dengannya. Menjadi ciri yang membedakannya dengan manusia. Bukan latah ikut-ikutan dengan orang. Terus Sekarang ini cuma tren saja. Apalagi yang dibaca, subhanallah, kadang orang kafir, kadang orang fasik kadang berasal dari berita nggak tahu dari mana sumbernya dari alam jin atau dari manusia nah, itu menjadi bacaan itu ya menjadi bacaan akhirnya rusak pemahaman <coughs> ya. akhlak yang mulia ini banyak bentuknya ya banyak bentuknya ya bersyukur berbuat baik pandi bergaul amanah Kemudian uh, orangnya cerah, sejuk, ya, tidak tergesa-gesa, ada ketulusan, memberi nasihat, ta'awun, merendah hati, sayang kepada orang, dermawan, ya, gampang memberi, punya hikmah, tidak tergesa-gesa, punya rasa malu, ada rahmat, ada lemah lembut, ada sakinah, ada keselamatan hati, ada keberanian ada kesabaran ada kejujuran keadilan ada azam kesungguhan ya gira, ada kefasihan kecerdasan kadang dari akhlak mulia dalam bentuk pandai menjaga rahasia pandai di dalam menghadapi setiap orang sesuai dengan porsinya ya dia bisa menghadapi Suatu masalah kadang dengan memberi candaan yang cocok. Itu juga bagian dari akhlak. Ya, Ada wara, menepati janji. Dan banyak lagi dari bentuk-bentuk akhlak. Akhlak-akhlak yang baik ini, semakin sempurna pada seseorang, maka itu akan semakin membuatnya lengkap. Kemudian yang ke sembilan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tentang doa ibadul Rahman ya. ini kalimat terakhir ini. dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa itu sebagai imam, sebagai panutan, suri tauladan. Iya, teknik sifat pengukir sejarah dia itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan, suri tauladan, menjadi suri tauladan karena berkumpul padanya banyak sifat-sifat kebaikan. Karena itu, Nabi Ibrahim Alaihissalam dikatakan, "Karena Ibrahimu ummatan wahidah." Adalah Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat karena Ibrahim adalah ummah. Dia adalah seorang umat. Kata para ulama umat di artinya seorang imam yang diikuti, panutan yang dicontoh, panutan yang dicontoh. Kian. Nah ini dari keindahan tafsir Mujahid, radhiyallahu Rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat, "Jadikanlah kami sebagai imam untuk orang yang bertakwa, beliau katakan, 'Jadikanlah kami sebagai orang yang bisa mencontoh mereka dan bisa mengikuti mereka.'" Iya, nah ini maksud Mujahid seorang itu tidak bisa menjadi imam panutan kalau di dia juga tidak ada contoh panutan kepada orang yang semisal itu jelas ya makanya orang-orang yang besar itu yang mengukir sejarah itu itu biasanya digembleng oleh orang-orang yang besar juga di sekitarnya juga orang-orang besar panutannya orang-orang besar juga itu maksud dari tafsir Mujahid. Jadi mengambil contoh dari nabi dari para sahabat Rasulullah SAW. dengan itulah didapatkan ketokohan dalam agama. Dia bisa menjadi suri tauladan. Iya. Dan itu disebutkan di ayat di surah As-Sajdah ada dua syaratnya. Wa ja'alnakum a immata yahduna bi lamma sabaru wa kanu dan kami jadikan mereka, para imam, para pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perkara kami. Tatkala mereka bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi dua, sabar dan yakin. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, sabr wal yakin tunalu ma al atau fiddin. Dengan sabar dan yakin, maka akan diraih ketokohan dalam agama. Seorang itu menjadi panutan dalam agama. Sabar dan yakin. Yakin itu derajat seorang bisa sampai ke sana kalau dia punya kekuatan ilmu. Sebab dengan dasar ilmu menyebabkan dia yakin. Maka ilmu itu dan kesabaran itu penting. Itu penting. Ini sifat-sifat kita sudah tahu ya. Sudah disampaikan Sebagaimana kita bersabar Terhadapnya Baik terakhir Yang ke 10 Dari sifat para pengukir sejarah Ya Adalah Tahammulul masyakkah Waru'iyatul taksir Dia bisa Dia bisa Memikul hal-hal yang sulit dan selalu memandang kurang pada dirinya selalu memandang kurang pada dirinya yeah. kesulitan itu itu proses dan jalan kalau tidak ada kesulitan semuanya bisa menjadi pengukir sejarah semuanya bisa menjadi tokoh <tuh> semuanya akan jadi pemimpin tapi yang membedakan derajat itu kadar kesulitannya. Karena itu cukup bagus yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi rahimahullah, al-masaqqatu dan al yufkiru wal-iqdamu Kata beliau andai kata bukan hal yang berat, hal yang menyulitkan, semua manusia sudah menjadi pemimpin. Orang yang dermawan itu ada risikonya kalau dia dermawan-dermawan-dermawan. Risikonya apa? Dia bisa menjadi fakir. Orang yang pemberani juga ada risikonya. Bisa-bisa dia mati. Iya. Jadi ingin sampai kepada derajat dermawan-pemberani ada risiko-risiko. Nah itu kehidupan seperti itu. Kehidupan memang seperti itu. Dan itu yang dijalani oleh para pengukir sejarah itu. Mereka anggap tantangan itu sebagai sebuah seni kehidupan yang indah. Ya, Malah dia senang kalau ada tantangan. Jelas ya. Tapi katanya saya sudah kasih ukuran. khusnud tadbir dan tasaruf. Ada orang yang senang tantangan tapi amburadul. Ya. Terlalu banyak spekulasi. Itu tidak benar ya seperti itu senantan tangan tapi terukur bagus nah, itu baru benar memang ada hal-hal yang besar itu kadang ada tantangan ada cobaan ada ujian Cuma di belakang seluruh hal itu harus selalu dia lihat ada apa yang dia lakukan dia masih banyak kekurangannya nah, Itu ru'ya tuh taksir Iya yeah. Karena pengukir sejarah itu, kapan dia merasa bangga dan sudah merasa cukup dengan hasil kerjanya, itu bukan pengukir sejarah namanya. Dia selalu melihat dirinya masih kurang. Masih belum sempurna. Ya, Sangat perlu pertolongan dari Allah. Supaya dia bisa memperbaiki lagi pekerjaan dan amalannya. Nabi Sulaiman Salam itu, dimalum ya bahwa beliau meninggal itu dalam posisi berdiri-berdiri di atas tongkatnya sedang apa? mengawasi pasukan-pasukannya dari kalangan jin dan manusia yang sedang bekerja. ini Nabi Sulaiman diberi kekuasaan tidak pernah diberikan kepada siapapun dari manusia dia bukan cuman mengatur alam manusia saja, jinnya pun tunduk kepada Nabi Sulaiman Arifin Salam. Tapi bersamaan dengan itu masih duduk mengawasi langsung, ya. Nah ini yang kerja ini tidak tahu Nabi Sulaiman itu meninggal karena beliau meninggal dalam keadaan berdiri. Nanti begitu sekian lama rayap makan tongkatnya, begitu Nabi Sulaiman tersungkur, barulah para jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah apa. Sudah meninggal. Jadi maksudnya di sini bahwa itu kedetailan dalam pengaturan Nabi Sulaiman dikatakan watafak Dia periksa burung-burung ini dari burung-burung ini dengan berbagai jenis pasukan Nabi Sulaiman yang ada. Ini burung-burungnya diperiksa Sulaiman. Mana si hut-hut? Bisa tahu ada hut-hut yang hilang coba Nabi Sulaiman asal. Iya, ini pasukan yang sedemikian banyak. Kalau kita pegawai saja, kadang namanya tidak dihafal. Oh kamu kerja di mana? Kan saya di juga, Ustad. Wah oh, saya nggak tahu, kan saya tidak pernah lihat antum. Ayo, <laughs> <laughs> kekurangan kita ya beda manajemennya memang. Ya kalau kita selalu ingin mengukur diri kita kita itu terlalu banyak kekurangan kalau selalu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, para nabi di dalam sifat-sifat mereka itu itu luar biasa makanya kita itu harus selalu mandang diri kita itu banyak kekurangan. itu yang menjadi motivasi kita supaya lebih bisa bergerak lagi. Begitu 10 hal ya. 10 ini sudah terlalu banyak ini bagi antum ya. Siapa yang bisa sebutkan sepuluh? Hah? Tunggu dulu. Ini, satu, dua, tiga, tujuh pertanyaan. Baik. Boleh tapi tidak melihat catatan. Hah? Sebentar. Sebentar. Satu sebut tiga saya. Yang pertama, ia punya kelengkapan ilmiah dan fasilitas. Yang kedua, ia mempunyai kelengkapan dalam sudut kekuatan. Kemudian yang ketiga. Nggak ya, kekuatan ketiga, apa kekuatan tadi? Tangan. Kekuatan kita bilang ada berapa? Kekuatan ada dua. Yang pertama kekuatan dalam sudut ilmiah dan yang kedua kekuatan dalam sudut amaliyah. Baik, dua. Yang ketiga, yang ketiga ketinggian semangat. Yang ketiga ketinggian semangat, bagus. Wallahualamar kalaufik. Antum di sampingnya tiga yang lain. Itkonul abid, ah? Itkonul abid, itkonul amal. Itkonul amal, satu. Yang keempat sudah. Husnul wa wakwutul amali. Husnul wa wakwutul amali bakuat ulama. Kemudian gemar memberi manfaat dan berberkah di mana kasirun naf'a wal baraka. Baik, barakallahu fik. Ah. Masih ada tiga lagi. Sebentar. Ah, silakan. Faiz yang ke, uh, kemudian yang selainnya itu dia pandai dalam bertindak dan mengambil uh, keputusan yang ke yang pandai dalam bertindak, mengambil keputusan dan dalam mengeksekusi. Baik. Ya. Ketujuh, yang kemudian kedelapan dia ololah anak dia memiliki ketinggian uh, akhlak